Baik guys kembali lagi bersama saya guys. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Sekarang saya mau nyari burung puyu guys berburu burung puyu -buru -buru ya guys di malam hari tentunya bersama rekan saya untuk mengetahui posisi puyu kita harus uh, mengetahui arah mata angin ya guys ya. Eh. Biasanya puyu itu selalu berlawanan guys dengan angin. Jadi dia selalu membelakangi angin, guys. Nah, kita cara mencarinya bertabrakan dengan angin ya, guys. Oke, langsung saja. Asap rokoknya ke arah barat berarti kita dari barat ke timur ya, guys. Oke, sekarang kita mulai pencariannya ya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, soalnya rumputnya masih panjang guys. Nah, coba lihat sepatunya pakai plastik guys. Oh, sepatu saya ketinggalan di tempat saudara jadi pakai plastik pengamannya guys. Misalnya kalau ada ibuk-ibukan puyuh itu deket sekitarnya guys Guys, itu dia guys, guys. oke okay, guys berhasil guys wah wah wah guys puyuhnya kecil puyuh benci aduh guys Guys. Dapat okay. satu, Guys. ah? Oke, okay Guys. Sekarang udah kita masukin, Guys. Oke, okay, kita cari lagi, Guys. lagi guys kalau puyuh kecil itu namanya puyuh bencik mana oh, apa masih pada, ya Oke okay, guys, na lagi guys. Uf. Uf. Aduh guys, dua lagi dua guys. Aduh guys, ah. puyuhnya puyuh benci guys. Oke guys kita rilis dulu guys ya Alhamdulillah guys Udah dapet tiga guys Aduh guys Dua guys tuh guys Waduh guys Buyu dapet, lagi, dapet, lagi, dapet, dapet, dapet, dapet lagi guys, guys. <tuk> Iya ah, Lumayan kita masukin <tuk> lagi guys sudah guys, dimasukin guys Kita lanjut lagi guys Mending maning, eh? mengarah motor, motoran maning, ya, eh, oh, robot monoku ya. mono, nah, melaku mah, oh iya, Yuh? aduh, guys. Itu kawan saya, guys. Waduh, halo guys! <laughs> Hah? Mau mabur terbang, guys. Oh ya, guys, udah, guys, kita cari lagi, guys. Ya, siapa tahu kita ada rezeki. Di... Ininya belum kering sih guys, agak susah nyarinya guys. Rumputnya masih ini. Pes ada lagi guys, ah kita tangkap guys, ah, kita... dapat dua guys, puyuh gong gong, wah puyuh gede guys, wah, kita ambil dulu guys, ah, kungkung, aduh guys, bang pegangin bang, kamerain, kamerain bang, laris, aduh guys. Waduh guys. Waduh guys, lihat kan. Aspal betul. Asterr bang lai. Ah. Aduh. Gimana lah kau nih? Ah. aduh lima. Kotak nampak guys. nampak ini ada. Mahatikin dulu guys. Aduh, denderbet. Aduh, guys. Semaha iya, orang belum. Aduh. Guys. aduh. Ah. Duh, guys. Dapat tambahan guys. Wow. <laughs> ah <laughs> Aduh guys Rezeki guys ya guys Lagi tergonggong aja guys hmm? Oke okay, guys Yang tadi waktu nangkapnya Kaga ke video guys Soalnya udah deket tadi guys Udah di kaki Nah, daripada kabur terbang Saya tangkap aja lah Oke okay, guys Oke, Sepertinya ada ada ada Perlahan. Hello. aduh guys susah ini rumputnya dia yeah, guys wow wow guys posisinya hutan lebat guys ini tuh pohon kayu putih guys ini di hutan ya guys posisinya aduh rungsep guys hup aduh pelihara keren puy guys oke okay, guys Tidak, iya Tidak. iya bung ya jalan makunur aku anak baik ini mungkin kena angin langit banyak pohon kayu putihnya jadi rongseng pemandangannya kalau menurut saya ini posisi ada ini guys asli Enak banget kalau sekali ada guys, guys. baru dapet semayak ekor oli kayak puyuh bah ya. Kaget, oke nah, hmm. ya, guys, dia ya, jadi ya, sendalan. goyong gak mau dia di rumput-rumput, nah. jadi walaupun ada rumputnya, dia tetap nempel ke tanah, guys tuh misalnya ini rumput nah dia tuh di pojok nempot guys yang ada tanahnya begini di sini nah kalau musim hujan mungkin nggak ya, bisa aja sih di rumput-rumput oke okay, guys kita lanjut guys lanjut Aduh, kawan saya guys, waduh, gimana bro? Hah? Dapat berapa bro? Waduh, masa saya udah dapet lima bro? Aduh, dua matanya bro, udah tua kali guys. Aduh, waduh, waduh, guys oke okay, guys Istirahat dulu guys ya Istirahat dulu guys Wah itu dia motornya guys Eh kemana guys Kita ngopi aja dulu guys ya Istirahat aja dulu guys Aduh kita ngopi-ngopi dulu guys Aduh Baru dapat 5 guys Aduh, mantap! Nah, terlihat guys! Waduh, guys, ini parlepan, banyak guys! selang sih gimana guys? <tuk> <tuk> Sengitra, <yakin. tuk> Aduh, guys? Oke kita ngopi dulu guys ya Waduh, sampai loncat-loncat tuh, guys. Tuh, waduh, tempatnya keren tuh, guys. Teman saya, guys, ini pintunya gimana? Kalau dimasukin, guys, adem, adem. aduh, yang Oke, okay guys, kita pantau sekitar dulu, guys. Takutnya ada babi hutan, guys. Nah, ini adem dia kopinya, guys. Nah, singkarnya adem, apa ah, aneh? Oh ya guys. Penang angin ya? Hmm, hmm. sejam ora. Ya kurang durung lah. Gua nggak. retakan ya nah. Gung redakan, ano, ya, Mas, ya. Darah, ya Iya. <laughs> Ini mau tembel, ya. Mau Aduh, guys. Ngopi, dulu, guys, ya. Ngopi. Kita berat tur banjir, hilang baterai, hilang suara, tanik, bule, laki-laki, pulau, pulau, pulau, pulau, pulau, pulau, nih, guys. Ini di tengah-tengah hutan nih guys tuh Tengah-tengah hutan Jadi perburuan kita di hutan ini guys Gila sekali guys Kita ngopi dulu Jadi kan sama anak putih ya Boleh bak ciri kah Hmm Sama yang anak putih putar Ngacau lah kalau sila kapok Makanya Aduh guys Baterainya udah mau habis Perjalanan masih panjang ini guys Oke okay guys Menutup jumpa kita kali ini guys Meskipun masih dilanjut guys <laughs> durung setengah setengah 10 kopinya disit, seripit disit oke alhamdulillah udah dapat karung guys Sampai ketemu lagi nanti ya guys ya Oke okay. Terus lagi Biar lebih seru lagi Nanti kita upload lagi guys Oke okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh